Welcome, welcome untuk kalian semua Hari ini aku akan berbagi pola perdana untuk kalian di Gebiar 123 Pastinya di game favorit kita semua yang sering banget untuk kita mainkan ya Di Pragmatic, di gamenya Olympus guys Dengan modal-modal receh aku akan mencoba nih Dengan modal yang kurang dari 100 ribu guys Aku akan berbagi pola-pola rekomendasi banget Untuk kalian hari ini yang mau mencoba nyepin-nyepin di Gebiar 123 pastinya di game all in Nah hari ini aku bawa modal 90.000 ya Oke kita langsung berangkat ke pola pertama guys Pola pertama itu ada pola 1 checklist spin turbo 10 putaran otomatis Taruhan ganda aku aktifkan ya Nah di pola pertama ini aku coba untuk memancing gratisan di bed yang lebih dari 1.200 guys Oke, pola kedua aku nonaktifkan dulu taruhan ganda dan aku naikkan lagi ke satu tahap ya bet-nya. Ke bet 4800. Pola kedua ada pola 5 putaran otomatis di satu ceklis spin cepat. Oke, setelah pola otomatis beberapa dua kali aku putarkan. Aku lanjut ke pola manual di satu ceklis spin turbo. Nah, pola manual aku coba di bet 4800, guys. Ini semoga rekomendasi ya Pola perdana dan trik nyepin hari ini Untuk kalian Wih dapat ya Ini baru beberapa kali di manual Aku langsung dapat gratisan pertama Oke cakep banget nih Semoga rekomendasi ya guys Arena bermain terbaru aku Untuk kalian yang sering banget Untuk nyepin-nyepin di gamenya Olympus Dan kalau kalian bingung banget Untuk mencari arena bermain yang gacor terbaru Kalian langsung aja untuk join ke channel aku Dan jangan lupa juga di subscribe Dan dibantu like and share Di pola perdana aku hari ini ya Ada kali empat cawan pecah Wih merahnya sayang banget ya Kurang satu hijau kurang satu guys Kali kalian masih terlihat mini banget nih Kuning pecah ada kali dua juga. Oke okay, naik kali, kali kalian udah naik ke kali kalian 11 nih. Oke okay, nah kuning oke okay, ada kali empat. Waduh yang lainnya masih kurang satu semua ya teman-teman. Oke okay, aku dapat naik sembilan ribu. Kali kalian udah naik ke 15 guys. <tuh> Merah ada kali dua dan kali lima kalau, kalau tidak rekomendasi isi gratisan pertama yang aku dapetin Aku coba untuk pola lagi biar bisa mendapatkan tambahan cuannya untuk positif WD hari ini ya Oke di gratisan pertama isi cuan 353000 Dan aku coba untuk nyepin lagi dan kembali lagi ke pola pertama oke Nah aku naik ke bed 10k ya Oke pola pertama dan pola kedua kita putar kembali teman-teman ini mudah banget guys polanya Dan singkat banget ya Yang pastinya walaupun moda, e, mod, modalnya receh tapi ini rekomendasi banget untuk kalian mencari cuan tambahan di gamenya si kaki Zeus Dengan menyepin di arena bermain aku di gebiar 1-2-3 Dan jangan lupa juga biar kalian paham dengan pola perdana aku hari ini dan trik nyepinnya kalian boleh banget untuk nontonin videonya sampai selesai oke cakep banget ini momennya beberapa kali di manual lagi aku dapetin lagi gratisan yang kedua ini rekomendasi banget guys gratisan yang kedua di bed 10k dan aku berharapnya ini rekomendasi banget ya isi cuannya, positif banget. Untuk positif nambahin cuan aku untuk di WD hari ini, di area bermain terbaru aku. Ada kali dua, kuning pecah. Nah cakep dua warna sekaligus Wih sayang banget gak ada kali-kalian guys Oke okay, biru Nah ada kali lima dan kali dua yang connect Oke okay, cawan dua warna ya Cawan dan hijau Wih sayang banget nih Kali-kaliannya mudah uh, susah banget ya untuk connect guys Oke okay. Ada harapan aku mendapatkan tambahan spin, 5 spin semoga ada sensasional ya. Nah, jam pasir pecah. Oke, cincin pecah ada kali lima Oke, cawan juga. Nah, kalau ada yang pecah dan ada kali-kalian yang connect, wah itu lumayan banget dapat super B. 560 dikali kalian 16, nah ini bisa banget ya ngebantuin gratisan yang kedua di bed 10 k untuk nambahin cuan aku semoga hari ini bisa positif wd, la WD lagi ya teman-teman ya di arena bermain yang selalu terbaru terbaru dari aku rekomendasikan untuk kalian. 775.000 gratisan yang kedua aku dapetin dan cuan aku udah naik ke cuan 1 JT dari modal 90.000. Oke, kalau kalian masih pengen untuk misalnya kalian masih pengen untuk nyepin karena cuan kalian udah naik, kalian boleh banget guys untuk memutar kembali polanya dan ingat jangan diganti. Polanya kita putar kembali aja. Pola-pola dari awalnya sampai akhirnya Oke aku coba ya putar lagi guys Wih, cakep banget nih pecah di luarnya lumayan Wih dapat lagi dong Pola pertama ini pola aku kembali lagi ya ke pola-pola yang pertama Di putaran 10 otomatis belum selesai dan aku dapetin lagi gratisan yang ketiga berarti ya Wih cakep banget nih gratisannya berarti mudah banget ya untuk dicari di arena bermain terbaru aku di Gebiar 123 dan ini rekomendasi banget untuk kalian nyepin-nyepin hari ini ini wajib banget ya untuk kalian akun perdana langsung aja untuk bergabung di Gebiar 123 siapa tahu akun perdana kalian menjadi akun hoki yang bisa merasakan Maxwin dan JP-JP Paus juga Oke dapat mega lumayan banget nih dapat mega 310 ribu Wah ini bisa banget kita on the way untuk WD hari ini Dari modal receh dengan pola perdana aku lebih dari 1 JT Karena aku dapat tambahan lagi di gratisan yang ketiga ya Wih cakep banget wah ini aman banget nih untuk kalian yang mencari arena bermain terbaru untuk nyepin-nyepin di gamenya si kakek jewis ataupun olympus langsung aja bergabung ke biar ke gegebiar 1 2, ya dan jangan lupa juga untuk link bermain sudah tertera di deskripsi kalian gak usah bingung untuk mencarinya guys pokoknya dibantu dukungan dan support di subscribe channel aku diaktifkan notif loncengnya juga ya ada kali 5 wih cakep nih 34.000 dikali 24 aku dapat sensasional 825.000 Bayangan cuan di gratisan yang ketiga aku udah ada ribu. Wah Berarti aku bisa WD lebih dari satu jeti dari modal Receh aku yang tidak pakai untuk by spin hanya mengandalkan gratisan Dari modal receh isi cuan enggak recehan hanya di arena bermain terbaru aku Oke teman-teman jangan lupa dukungan dan support di Gebiar 123, you bye bye.